Toyota Land Cruiser 300 resmi meluncur, simak harganya Toyota Motor Corporation, TMC, resmi meluncurkan Land Cruiser 300 series. Model ini merupakan pembaruan dari seri Land Cruiser 200, yang dirilis pada tahun 2007. kutip dari laman resmi Toyota. Selasa tanggal 3 Agustus tahun 2021, perusahaan menyatakan bahwa pengembangan model ini bertujuan untuk mewarisi esensi dari Land Cruiser serta menciptakan pengalaman berkendara yang nyaman di segala jenis jalan. Dengan mempertimbangkan tujuan ini, Toyota mempertahankan struktur rangka yang sama dan menggabungkannya dengan platform GF baru yang didasarkan pada filosofi Toyota New Global Architecture (TNGA), tulis Toyota. Land Cruiser 300 series mengadopsi versi terbaru dari ladder krem tradisional. Dengan memanfaatkan teknologi pengelasan terbaru, rangka ringan dengan kekatuan tinggi menawarkan peningkatan kinerja keselamatan saat tabrakan. Bodinya menggabungkan peningkatan jumlah pelat baja dengan kap aluminium, atap, dan panel pintu. Selain itu, powertrain dipindahkan 70 mm ke belakang dan 28 mm ke bawah. Alhasil, Berat badan mobil ini berkurang sekitar 200 kg. Sementara itu, untuk menunjang kemampuan off-road, ada sejumlah fitur elektronik, seperti lane tracking asif, rem kontrol elektronik, torsen limited slip differential LSD, dan 6 mode berkendara, yaitu auto, dirt, sand, mud, deep snow, dan rock. Dari fitur keselamatan, Land Cruiser 300 memiliki sensor sidik jari untuk menyalakan mesin. Untuk menyalakannya, pengemudi harus membawa smart key, tekan pedal rem, dan sentuh sensor sidik jari di tengah saklar start. Land Cruiser baru ini dibekali dengan dua pilihan mesin yakni mesin bensin V6 pelin turbo 3,5 liter dan mesin diesel V6 pelin turbo 3,3 liter. Bensin memiliki tenaga 410 tenaga kuda dan torsi 650 Nm, sedangkan motor diesel mengeluarkan tenaga 304 tenaga kuda dan torsi 700 Nm. Transmisi otomatis direksi 10 kecepatan diklaim menawarkan kinerja yang lebih baik sekaligus meningkatkan efisiensi bahan bakar. Berikut daftar harga Land Cruiser 300 Series, dikutip dari laman resmi Toyota Global. Mesin bensin Toyota Land Cruiser 300 GX, lima juta ribu yen atau 669 jutaan Toyota Land Cruiser 300 AX lima juta yen atau 721 jutaan Toyota Land Cruiser 300BX, 300 SPX 6.300.000 yen atau 826 jutaan Toyota Land Cruiser 300 ZX, 7.300.000 yen atau 958 jutaan. Toyota Land Cruiser 300 Sport GR, 7.700.000 yen atau 1,010 miliar mesin diesel. Toyota Land Cruiser 300 ZX, 7.600.000 yen atau 997 miliar. Toyota Land Cruiser 300 Sport GR, 8 juta yen atau 1,050 miliar.